Baik, selamat anda siang dimanapun Anda berada Selamat uh, uh, bertemu dalam channel kami Pada saat ini uh, kami datang di Lembang Pali Tepatnya di kecamatan Bituang Ada satu rumah tongkonan di sini Yaitu tongkonan layuk paling tertua Bahkan pun juga ini berbeda dengan tongkonan-tongkonan yang lainnya Karena tongkonan ini atapnya itu tidak terbuat dari bambu tetapi atapnya terbuat dari kayu yaitu kayu dalam bahasa Toraja kayu uru. Nah, di sini kayunya masih ada. Jadi tidak ada tidak ada bambu yang menjadi atapnya tetapi yang menjadi atap ini terbuat dari kayu. Katanya tongkonan ini sudah lebih dari 100 tahun berarti sudah lebih dari satu abad. Nah, tongkonan ini juga atapnya sudah direnovasi jadi sudah diganti tetapi atap yang tetap sama, maksudnya bahannya tetap sama, dari terbuat dari kayu uru, jadi tetap mengikuti bahan yang sama, namun sudah diganti atapnya. Dan kemungkinan masyarakat di tongkonan ini, pemilik tongkonan ini berkoordinasi dengan orang Jepang, jadi orang Jepang turut memperbaiki tongkonan ini, tongkonan ini namanya tongkonan tondokan. Jadi, itu dia salah satu rumah tongkonan paling tertua, dan ini adalah tongkonan lain. Di sini, rata sini, rata seperti, yeah. <tuk> tidak terlalu, kan, tapi ada yang Maka sudah di modernkan, <tuk> kayak di dalam. Kalau yeah. di sini rata-rata seperti ini. tidak terlalu dan hmm. yeah. <tuk> <tuk> dari samping. Ada ini bapak yang saya temani, Bapak atas nama Bapak Benjamin Balalimbang. Iya, Benjamin Balalimbang Indo. Iya, Yuspid Makidi. Ambek. Daniel Tumbah. Iya, Daniel Tumbah. Ya. Eh, ayo aing teh ke dehna lagi. Diam ya. ya, mesti. Hmm. Tamblem. Gem gitu gede berdiri bersama. Oke. Jadi madu bisa saja naik. Ya. Lihat di atas. Ini ya move eh, ya. tan lulembang. Oh, iya, iya, hmm. bapak tando lembang. Iya, ya. tando hmm. lembang. Nah. Hmm. Okay. Jadi, artinya bapak ini juga adalah salah eh, iya, satu, ya. salah satu pewaris. Ya. Hmm. Oh, nah, satu pewaris. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya, tempat untuk naik ah, di samping dari iya. samping. seperti dari... ini tempat iya. naiknya ke yeah. atas iya. pak seperti ini oh, iya, iya. bisa yeah. saja iya. naik bisa kita naik di, atas. di atasnya <muk> kalau ada kalau kita kalau ada mau naik ke rumah lihat bagaimana itu ruang ruangannya di atas apa iya Oh ternyata ini juga ada tangkanya ya dari bawah ya. Iya. Oke Kak Anem. Oh iya iya. Dicuri ya. Nah, dicuri Itu itu ya. Ada Enggak habis di dalam itu. Oh iya iya iya. Makanya Dian. Eh, warna dia. Aduh. Ada ruang. Biasa aja di dalam. Wah. Oke okay, pemirsa dimanapun anda berada kami tetap standby bersama dengan eh, dua bapak di sini uh, ini ini ada tiga tempat dimana ada tiga tempat tengah di, empat empat, tempat, tempat, tempat, tempat, tempat ruangan, ya. empat ruangan empat, ya. empat ruangan jadi empat, ini empat. Ruangan. mulai dari depan ini di lini depannya ini adalah lini kedua dari ke depan ketiga ini yang ketiga dan keempat di belakang jadi Jale. Jadi atuju ambil apa apa karena barang antik itu. Orang ajual ini. Jadi tapi barang antiknya tetap diamankan, Pak, ya. Memang mas murni. De, masih di atas Oh masih ada hmm. tukai, ini, atau? Hmm. Oh, masih ya. ada tapi ya. jadi kemurnian ini leluhur warisan leluhur ya. ini tetap dijaga dengan baik ya. karena ya. Dia, ya. ini satu-satunya peninggalan kita ya. dan bahkan pun pemirsa dimanapun anda berada tahu suku Toraja suku Toraja adalah suku yang tidak gampang dalam soal uh, warisan jadi memang sangat menjaga kita tentang kemurnian adat istiadatnya, ini luar biasa, tongkonan tertua, ini sudah lebih dari 100 tahun. Nah, terbuat dari apa? Anu leh. eh apa? Kayu uru. Iya. Hmm. Ini anunya dari Nibung bung Oh iya. Nibung. Anu lambu, apa, hmm. yeah. hmm. Dari rotan ini yang ikat-ikatnya, pengikatnya. <coughs> yang di dalam sini aja Yang di depan sini Pak. Apa kira-kira dalam itu? Yang di, <coughs> di depan. Eh, ya. Tempat tidur, itu biasa lah. Yeah. Yeah. Nah, ini kan ruang e, tamu lah, kenalan, Kena yeah. Oh iya, iya, iya, yeah. mm -mm. oh jadi e, e, tempat tidur di sana. Mm -mm. Ini adalah ruangan tamu. Mm -mm. E, terus yang di sananya lagi, e. kamar pemilik, oh kamar pemilik. Mm -mm. Oh iya, iya, Jadi yang sananya lagi paling terakhir, dapur. Dapur. dapur, dapur, dapur. Oh iya, itu dia. Jadi paling terakhir di sana, paling ujung di sana itu dapur sebelah sininya lagi yang ketiga dari ini adalah eh, kamar pemilik, pemilik tongkonan maksudnya. Pemilik, pemilik rumah klan besar ini, rumah tongkonan disebut. Nah, di depan itu juga adalah kamar ya. merubah sekarang itu bolos saja ini ada ini eh, mana itu nenek, nenek. Yeah.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 masuk Facebook atau di Facebook YouTube oh sudah jangan namanya